Cah banget gitu loh guys Mungkin gak terbiasa dari kecil ini Tuh tuh Enggak Masya Allah Hai hey yo what's up guys welcome back to my channel Channel Channel Assalamualaikum guys, di video kali ini aku mau mereaction video anak usia 12 tahun jualan kentang goreng di afghani nah ini bisa jadi referensi nih buat kalian semua yang bingung mau cari usaha apa uh, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan jangan lupa juga share video ini ke sosial media Agar video ini dapat menginspirasi lebih banyak orang Oke okay guys langsung saja kita mulai videonya <SISK> <SISK> Pincah banget ya guys Masya Allah Gerakannya itu cepat Ceglut Ceglut Kayak udah terbiasa gitu loh. Wow, amazing. Keren banget ya guys, mesin apa? Pressnya gitu loh, langsung cetak jadi nggak nggak ribet pakai pisau kelamaan tuh. Jadi langsung glek glek langsung banyak. Oh so, ini pakai pakai tepung dulu guys, kasih tepung. Keren keren keren. Wow. Tuh. Lihat guys, enggak ada yang tumpal ini. Wow. Keren keren keren keren. ya terus dimasaknya. Oke okay, semua dimasak ini guys. Oh masaknya modelnya kayak gini guys kompornya. Oh keren keren keren keren. Jadi nanti kalau udah mateng bisa langsung diangkat gitu guys. Keren keren keren keren keren. Mantap. 12 tahun loh guys ini guys agak sedikit malu gitu guys dia di video mantap jiwa pincah banget gitu loh guys mungkin tidak terbiasa dari kecil ini Masih Allah digigit kan banget itu loh atau pakai tangan gilingan masih mending loh pakai plastik wah pinter banget guys allah ini pasti maksudnya biar tutupnya itu nggak terkena itu loh apa tubuhnya gitu jadi tetap bersih nggak nggak apa nggak keluar nggak tumpah gitu loh aman ini gitu, loh maksudnya biar aman keren sih harusnya usia segini masih uh, main sama teman-temannya ya tapi ini udah mau bekerja lo guys ribet kan jadi inspirasi nih buat teman-teman semua rasa uh, anak usia 12 tahun Udah bisa uh, Buka usaha sendiri Masa aku nggak bisa gitu loh kan Bisa jadi patokan gitu loh Jadi penyemangat gitu lah Seharusnya aku juga bisa lah hangat. Kasih bumbu lagi guys wadahnya pakai itu guys kayak uh, buat nasi kotak itu loh kasih saus itu apa ya putih itu mayones atau bukan ya hmm, oh bumbunya ada ada tiga ya kayaknya ada tiga kayaknya wih satu dua Oh ada tiga guys, Bumbunya mantap mantap mantap. Njajah banget ya guys. Ya Allah. kira-kira harganya berapa ya guys buat kalian yang tahu harganya bisa komentar di bawah ya biar teman-teman yang lain juga bisa beli <laughs> kalau kalian yang mau beli ini kentang goreng ini kalian bisa langsung datang ke Afghanistan langsung ya minero kita ini dia kentang goreng diiris-iris gitu kalau ada galaknya kayak yang punyanya itu tadi kan bisa pakai pisau winduran diiris-iris terus di goreng pakai tepung habis itu terakhir dikasih minyak itu ada ada saus, mayones sama apa itu nggak tahu bro. pokoknya cuma seperti itu mudah lah mungkin ini bisa jadi bisnis buat kalian semua ini ide bisnis gitulah juga terjaga guys, dia guys Mantap lah mantap. Oke okay guys Mungkin itu aja video kali ini Bagaimana komentar kalian setelah nonton video ini Semoga video ini dapat menginspirasi Kita semua Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian Agar video ini dapat menginspirasi Lebih banyak orang lagi See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh